Sorang aku Tapi alhamdulillah, baru saya iya pada karena aku ya mau aku kan atau dua Kehidukan tak kan, terus PPN dan jatah Amin. curiga, kenapa kok melarat. kurang aja nanti mau kitab cerita di kitab ini kisah nyata, ada wong jauh ijazah, tolak bala, wong si mojo kira ngara kena bala di jazah ini ceritanya Sayyid Muhammad, di kitab Sayyid Muhammad Allahumma anta robbi la ilah ilah ilah anta adekata wakaltu anta robbul arsil adzimah sayyul hafidhu anabiyah maaswa wa ka'ana wa'ala masak lam yakun wa'ala khawala wa'ala qadabal ini apa ini? apa ini? Allahumma anta robbi la ilah ilah anta adekata wakaltu lan <tuh> taruful alazim masyaallah malam wala wala illa billahi terus alamu anna wa anna terus anta ya ala siratim santri ya santri bawa ngapa Andre ku plengahan mergo ngerti kiyane ku pincang. Bertiba. <tipu> <tipu> Dadi njal ijazah ora mleko bilso ku klirek. <tipu> Irek kok kiyane deku luka sikile ku luka kayak so. bertiba wer keples. Batine, kafir nabi lah opo jeneng ngalami ngono ku. Dadi kowe ora usah njal ijazah ijol rezeki. Gusti wong iku plengakno. Kok gak ono alpak. Ya ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wah <tipu> kan <Mereka> jorane <ngadul>. tuh, <tipu> iki kan Tahu aduk gitu, Singkat cerita aku, si semua, ya, ya ngerti nak, kamu okay, kok yang melengak melengak. Akhirnya uangnya jujur nih, gua. Ya, kalau kok kepikiran, ini cari jasa, Tola, tolak balak, kok jangan jadi parkir kepleset. Cabe <laughs> kayak <yuk>, gue lucu, tidaknya <laughs> gue lari botol. <laughs> <laughs> iya terkonfirmasi no? Oh, cerita-cerita. Nah ya, kadang misalnya, misalnya, terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Gusti wong ladune <laughs> neng ndi? Mana laduni jalur rezeki ojo ngoyo kira-kira u dua ratus dua si jazaya ya sabar kan karyawan kisong lakon ya woh karyawan ya nah, di sana woh kalau dulu dikonco dikisanya teh konco, ya. konco kulo biasanya nak dulan dengan kulo dulu yo ya, foto tanggal sepuluh tanggal kode ini kiai suatu saat dulan dengan kulo tanggal loru loru sawal kan gak lazim konco foto kini dolan loro sawal berarti kan buka kiai kan sampai foto kupat ya Nah, kita lagi nanti sore, atau Leluwih sering. Godo hari pertama berduhur moro sawah. ono ngarit-ngarit berdu. Pokoke sing biasa ngarit sareatno berduhur wis ngarit. Ben wong rohna. Godo iku ora penting. Sing penting piye kiai-kiai mergo dwi sadriku. Apa wis nek mati apamu ae. Nggih Gusti cekok. Ora tindak kowe malah bodo parang lopo. Walhasil iku delan iku tanggal lur. Mo ape crito. Adikne yo ki kurang pegawean tanggal 1 Sawal iku ndekne. Yo kene sak umurku lho menjen kanca kula tengsar. Cerito. Walhasil iku Manso marumadon sumat ba'u sitan min syawal faqa'an nama somat da'arokullah Wes, khutbah ya mesti ada yang masuk tuh kan, masyok kiai pahpo ya mesti ada yang masuk kan mm -hmm. Pada hasil orang sepol ugu tanggal loroh itu pasal, uton uang itu Soan kiai ini, kayaknya pas rokokan <laughs> <laughs> Protes, bet Getunji kulanuk jenengan <laughs> Cipulai jenengan rakenet di tut <laughs> Wah, dan elang eh, langsung sore nih golku. kapok agus dalil lilingkusin. <laughs> Taman, lah, kaki goblok pelaku apa? Dalil gono barang gola apa? Ono oh, sih masuk, ono sih pomo loh sih. Boso ayo, sekarang gini-gini pas rokok ayo ketun, kalau boso. Lalu aku ketun sudi, kalau lalu jenengan, Juli jenengan kak. Selalu kalau pulau mulai yang nih saya kira tau nerangnovatile poso senen kembar seratus bahaya, <laughs> <laughs> oh kena santri lele oh. <laughs> <susuk> ini ya komplek nerebe tuh, santri juga kadang jono seujur untuk kurang ajar titi delok kok ya ini song lakoni tahu, wah sebariku dek aku wapok saja galilus titelok si song lakoni ora akhirnya mendalil, kau nabi, kau kok yang gampang-gampang nabi mesti spesial lo, ya tidak jadi neng dinggon resiko santri itu tinggi, ya mau murid-murid ibnu abbas tidak semuanya kau kelas A ya nuseng nulis ya dulu itu kan enggak ada musab cetakan kudus kemenag cetakan UIU atau cetakan cetakan itu setiap naskah ditulis sendiri-sendiri mulanya Imam Syafi'i itu orang tuwe kitab asli nih romo nol Imam Syafi'i bukan tidak ada mau tidak kitab sini Al Imla Al Imla itu yang akhirnya dari kitab Om dari risalah itu Syafi'i kau Amla Ali nasshafi U kata, amla itu ngemelak nomlah neriyan zaman zaman sekolah tengkut Sia teng TVS nompo teng puntilah, ibu di sini anak pelajaran apa? Amla, dan kau latihan nulis. Di sini imam shafi di murid, misalnya ki imam buaiti, ibu muzani, ibu rofi, semua murid, ibu sama papa nata, soalnya semua murid singgurin-gurin belajar belajar siste, dah belajar, -belajar. Nah. Yus, rakyat barang orang dari musite, nah. leh tadi. Dewi Mam Safi iku yo riwaete beda-beda. Kayak takrir pak kitab sa ubrit, takrir kitab cuwi. orang fatul qore prodo gede nang fatul qore takripe. Lu kitab cuwi lek wa khoten kata, wa fi badin nusah. Nek gara aku ngomong. Terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan kitab itu. Kabeh nulis. Kabeh Nikola Gus Ba' ruwet kan. Bareng aku mati saya iso dikonfer. Terus do buka. TV ono mbecopo ono sing ning perapatan ono sing ning jembatan pokoke buka praktek apa di sing gelem ngiyaikno kan sine masjid ya tepak nak sine masjid ya iku mulane dhisik naskah itu nggak bisa dihindari apalagi zaman sahabat jadi ketika Abdullah bin Abbas ngendikan fi ma wasmil haji ditulis Nah, Akhire santri mau ya. Assalamualaikum Lah kaget. kira-kira Kira-kira akhirnya terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas tafsir, ini dikira paham? Yeah, so top top. Eh, top. amin Bu, amin Arab-Arab donga iku kok amin. Jadi benar-benar ngerti, nah hadis-hadisnya Nabi juga ngonton, dawi kiai juga ngonton.